posting statusnya lucu Wah pinter rame FBKu wah ini cocok ini gawe status ini juga tidak pramugiri dan sahdu dan Hai masuk ini. tembus kamu komentar aku gawe video persis minting posting yeah. masuk setengah di hitelah iya skip uh. bos tenan kok mongso sing komen mongne motho wis tembus semua komentar kisah konan sing komen gitu lah iya jare tak tebas aneh ah soponan sing komentar limo kusen Oh bener Ini panceng gerengan KB Yung Emoncil Ah Adi Alfian Naya Gibrian Mim Tim Mamet ngomong ini member, ini Naya Gibrian ayo papis semangat menjadi banci untuk membuktikannya banu ah lama bikinnya coba so, ini mamut aku ngetik aku mau kok sebagai pemuda arbatus yang bukti cek soko, kero, kero. kaya cek sopun kira kaya kenapa lain apa keren iya iya ngomong masing habis iya iya iya iya ngomong cepet tau biasa gue iya cepet tau lagi yang lagi aku seh tak ngomong tak video ke aku si gini aku is kadung janji postingan nah itu seribu komentar aku biar tau juga berapa kebanyakan nanti siap orang ya aku ya siap ya siap Aun den senang nak luwe siksa Ayo kapan nih? Paham Tuh, Aku tak tahu tahu tahu On apa? kari. Oh, oke Dik. Ya. Dik, Dik? Eh. bener